Juga. Kita dengan peraturan perintah Allah, syariah Allah Ta'ala Yang Allah Ta'ala rayak, rayak, rayak di dalam Quran, Nabi, rayak di dalam hadis Itu yang nak tahu katanya siapa, paham, may paham Siapa nak pergi redoh, nak pergi lawa hukum dia Padahal kita tahu, ulama-ulama dia pakai rayak katanya Semua perkara yang Allah Ta'ala perintah, suruh buat Paedoh berlaku kepada manusia dan semua perkara yang Allah Ta'ala haram layar Adanya mudarat Tapi manusia tak tahu Tak tahu hikmat yang sebenar Bapa boleh tuhan layar benda ni Orang dia fikirnya, fikir selapih Tapi dia tak tahu Selepas pada tu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين wa inna ayat 155 sampai 159 surah asy-syu'ara ini adalah sebagai sambung ayat yang sudah pun kita dengar belum pada ni iaitu nyah dengan kaum Nabi Saleh yang Allah Taala uh, cerita ataupun firman tidak ada ayat ni hubung dengan orang-orang yang tidak mendengar dan tidak menerima nasihat dan ajaran daripada Nabi Saleh Alhamdulillah kita sudah pun dengar beberapa perkara tergoreng nasihat Nabi Saleh terhadap kaumnya ada beberapa perkara saya ulangi sekali lagi. Yang pertama sekali taatlah kamu kepada Allah. Takutkanlah kemurkaan Allah dan taatlah kepadaku. Jangan kamu taat kepada orang-orang yang melampaui batas. Orang yang setan lajak. Buat go tu buat gani dalam hidup dia, Nabi Saleh nasihat kaum dia, jangan kamu duk taat kepada puak-puak kedebel. Hak Buat kerusak ke di atas muka bum Dan tidak ada nak buat kebaikan ke Walaupun sikit Tapi Puk-puk -pok dia jawab macam mana Mung ni kena seher ni Hei soleh Mung manusia suka dengan aku juga Supa dengan pokok kami juga Tak ada beza walaupun sikit Allah uji kaum Nabi soleh Dengan seekor untuh Seekor utuh betul yang gemuk banyak susu. Nabi Saleh pun buat peraturan iaitu nya sari utuk-utuk berehat maknanya utuk apa? bu susu dia banyak dengan dia makan-makan minum-minum. Makan, Lepas tu esok ke kelak hari ha puakmu pula boleh ambil boleh ambil susu dan sebagainya. Itulah ayat 155 yang Allah Taala firman Nabi Saleh berkata ini adalah seekor unta betino di antara cara-cara hidupnya ialah air kamu hendaklah menjadi bahagian minumnya sehari dan bahagian kamu sehari menurut gilir yang tertentu maknanya cat rabiap, supaya utah tu tidaklah nanak hari nanak hari orang perah susu dia boleh pakai tapi dia bamrung katik diri dia tu sebagai nak jadi nak pok, katanya buat dia nak pakak kedok Habis itu, bukan mu'jizat duduk di utah itu sebagai apa? satu benar saksi dalam masa Nabi Saleh terhadap kaumnya. Tapi Allah tak ada sengaja nak jadi timurnya peristiwa, seekor utah, nak tahu katanya tak ada apa ni. Tak betul. Supaya juga, kita dengan peraturan, perintah Allah syariah Allah taala yang Allah taala royak royak royak di dalam Quran nabi royak di dalam hadis Tuhan yang nak tahu katanya siapa pahn may pahn siapa nak gi redah nak gi lawan hukum dia padahal kita tahu ulama-ulama dia pakai royak katanya semua perkara yang Allah taala perintah suruh buat faedah berlaku kepada manusia dan semua perkara yang Allah taala haram larang adanya mudarat tapi manusia tak tahu. Tak tahu hikmat yang sebenar. Apa boleh tu helai benda ni. Orang dia fikirnya fikir selapis, tapi dia tak tahu. Selepas pada tu. Gitu. Cuba kita gamar, duk makan, duk minum, duk cocok benda-benda hak -benda. mabuk kaya. Duk buat tu buat ni. Benda pesan tak tak molek. Semua mudarat berlaku. เกิด kepada diri sendiri dan kepada umat apatah lagi nabi qayy di dalam hadis lain katanya apabila timbulnya zina timbulnya zina di kalangan umat aku bertaburan banyak zina zina zina zina nanti tengok Allah taala akan waktu turunnya bala yang sangat besar padahal minta maaf dah eh? zina dengan jimo laki bini. Kalau kita wak, wak tanya ni, wak tanya zahir-zahir. Supo dak? Supo ah? Jate tino belako. Tapi bak apo boleh berzina dosobsah, jimoq boleh paha nda. tengok. Ha sebab nikah. Sebabnya akad nikah, gi masuk nikah orang tino, bukan bawa orang tino lari gi duk menikah. Jauh klek mari bocih nak perut ata sebab nikah saja so, ya? cara dia peratur dia dah jantan dengan tino tu hewan jadi gu kene pergi mari masuk masuk nitok letak belanja molek setuju molek di antara dua keluarga letak hari nikah ajak orang mari makan sikit sebanyak tak mesti katanya kena makan bakwah 10 butir tin Nak makan sikit pun tak ada apa Nak buat kecil pun tak apa Nak buat besar pun tak apa Tapi jangan Siapa kata tak kabur Kau tu kau ni Jangan Nak rakyat katanya Untuk Jadi dua orang ni Hala Di dalam Kasi hidup Hidup sekali Makan sekali Tidur sekali Gapur sekali Alhamdulillah Tapi Cuba kita perhati Kita tahu belakang ni Saya saya rakyat ni Cuba perhati Zina Cok sama cok Nok sama nok dia duduk susik susik susik susik Witi wahui banyak lah ni nah ngabuh huang anamai ke pakal apa tunggang go togo ni makan ubat dan sebagainya jadi setengah-setengah orang -setengah ni hidup dia tidak melalui menikah tapi duk berzina berzina berzina berzina ngapa lah dia pongkan tak ada kena tak ada kena perut besar ke tak ada kena orang apa tak ada Tak ada perhati katanya. Dua orang ni duduk mari lama dah. Masya Allah. Allah. We nikah jimuk boleh pahlaw. Allah rayak katanya. Zina adalah dosa besar. Nah, sebab itulah. Hikmat yang Allah Ta'ala rayak gapa gapo tu. Dia ada. Ada pun. Belakil hari. Alhamdulillah. Sebab tu. Bila kita tengok di sini Nabi Saleh pesan nasihat kepada kaum dia. dia apa tu? Dan apa? Wala tamassuha bisu'in fayakhudzakum 'adhabu yaumin 'azim. Dan janganlah kamu menyentuhnya dengan sesuatu yang menyakitinya. Bukan arti setuh, tepuh dah. Maknanya mung jangan kena uto <tutu> ni. Mung jangan bunuh uto ni. Jangan buat wie mati dan sebagainya. Gitulah. Jika kamu menyakitinya maka akibatnya kamu akan dibinasakan oleh azab seksa Hari yang besar iaitu huru harunya Ini pesan Nabi Saleh kepada kamu Tapi kok dia tak dengar Sebab apa dalam surah tu 6 ni Nanti kita kita ngaji surah yang berikut lepas pada ni Tuhair rakyat katanya Sala satu roh tin yufsi dunafil pesen puak-puak kdebe belako dia ya dengar Nabi Saleh kece pak ya ya nyanyi maanya dia keh maanya puak-puak ni siem alleh siem alleh duk percum, duk kece duk wang pen gotu gon ning gotu go ni. nak bunuh Nabi Saleh nak bunuh ataupun nak hamak awi-awi awi awi dengan Nabi Saleh nak bunuh utah sebab apa? sebab buat dia gerak eh apa nama ni soleh dulu tak ada nampak dia sakut ke mana dengan utah tapi dia ni dia buat rabiap gotu jadi serabut buat-buat dia dia orang apa yang saya buat kerusak ke atas muka bumi ni dia tak saya duduk dalam peratur dia begitulah seluruh dunia buat acayakan buat-buat musok atas muka bombing ni dia ya pasal nak gedah belaka peraturan uneh, uneh, hukum Tuhan sunnah nabi go Goni go dia ya nak dia ya nak gedah be dia ya tak set benar baik ya nak pasang, tuan, tuan. Dogo -dogo dia nak pasal tuan-tuan dok dok dia go Goni, gani Goni tu gani begitulah akhirnya Tuhan katanya fa fa asbahuna dinin akhirnya mereka menikam mati untuk itu bunuh lalu Bunuh sebab apa? Sebab beci kalau Nabi soleh. Beci kepada peraturia, duduk-duduk atur so, so, so. Hmm. Gini, pakai peracur lah sini. Ha, tu, gitu. Buat-buat dia kece. Pakai mati lah. Kita tak duduk lalu sini. Ha, lah. Tuk sangkong, tuk. Tiap-tiap masa, tiap-tiap tempat. Adalah kau, orang yang kata-tua. Tak boleh si di dalam peraturia, lepas tu tak boleh si taksir dengar taksir taat ni menyakit besar. Ni hak jelas-jelas tu ayat ayat di dalam al-Quran. Orang mukmin jiwa bersih sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Ni orang mukmin orang orang yang nak duduk di bawah pengatur ger dan pasal apa nak nak nak taat kepada pengatur. Tapi orang hak pasang hati cema, jiwa kotor. Dia katakan Sami'na wa Wa'asayna Kami dengar Kami dirakur Jangan angin lah Sama sekali Dirakur Dirakur sama ada kepada Allah Orang Tuhan cerak-cerak dah Dirakur kepada Rasul Wrong daripada dirakur kepada Allah Lepas tu dirakur kepada pemimpin Kepada ketua Haraih sama sekali Tuhai raya di dalam kera'i ni benar, benar penting Dan benar hak Kekas apakah hari kiamat. Jangan sama sekali kita dirakar kepada Allah, Rasul dan pemimpin. Patu itu, lepas pada tu, jangan dirakar kepada ibu bapa, jangan dirakar kepada apa ketua kita, yang duduk dalam tiap-tiap ongkorn, tak ada kira ni. Siapa nak duduk dalam parti mana, ongkorn mana, kelur mana, berapa. jangan dirakar sama sekali. Kepada ketua, kepada pemimpin, selama mana ketua tu, yunjat di atas jalan yang betul gitu Akhir sekali Kelum Nabi Saleh ni menikam mati unta itu kemudian mereka menyasar setelah melihat kedatangan bandar bencana mula Angin ngi gebu mare mati orang ni masya-Allah guling-guling supang so, itik ayam apa ning tu heraiak di dalam qra'ah semata-mata nak peracau puak-puak ni tak selebih hidup. Ya zamir dulu ni tutup bagi orang deraka kepada Allah, kepada rasul tu hai peracau. Tapi ba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi berdoa. Ya Allah, janganlah peracau umat aku siapa ke tak tinggal baka walaupun sore. Ha nabi ter Allah Taala terimo do'a. Kita duduk ni Encik mudah-mudah katanya. Duduk di bawah naungi Nabi ni. Nabi tu duk do'o kepada umat dia. Siapa ke kita? Alhamdulillah. Walaupun maksiat banyak atas dunia. Orang duk buat siya sama Allah. Siya sama Allah. Duk menipu. Duk berzinar. Mabuk. Kayak. Takif. Berday. gotu Goni. Gatu. Jahat manusia ni. Masya Allah. Banyak. Tapi Allah Ta'ala masih lagi duk rahmat. Sebab ke apa tu? Ada hamba-hamba dia duk doa, Duk teriak. Duk sujuk duk posa lagi, duk amal lagi, duk gatul, duk gani, Alhamdulillah. ni Alhamdulillah kalau kecik bahasa kapung mudah-mudah dia -mudah panggil tupet huah kita ni boleh duk tupet huah sama-sama, kawai berdoa, demo-demo berdoa kawai, lepas seluruh dunia pakai duk berdoa lagi Allah Ta'ala ada jaga dunia umat ni duk jaga dengan sebab hak tu, duk ada lagi, duk ada semaya lagi kalau tak ada belakar, semaya tak ada, zina penuh, mabuk khaya penuh, Allah Ta'ala pada apa pun ada dunia Tak ada pada Dah orang tak ada beribadat dah Kepada Allah Tak ada pada lah dunia ada Sebab itulah Nabi rakyat katanya Akhir dunia sekali Belum pandang nak kiamat Orang tak pandang Dah sebut Allah Tak pandang Dia tanya orang yang seorang itu Hei Mung ugamu ugamu ugamu ugamu Aku tahu Aku ugamu ugamu ugamu ugam, Aku ugam ugam, tak ugam tahu Aku semua belakang Makai belakang Ranggah belakang Itu akhir dunia Sungguh tu Sebab itulah Nabi katanya Allah Ta'ala akan peracur semua makhluk dengan sebab tak ada roh atas muka dunia orang sebut Allah. Lepas menasabah benar dah. Dia tak ada semaya, tak ada pandang mengucap, tak ada mengaji lah ugamu. Ambil ugamu tak punggung belakon. Ini wah-wah orang tua dia kata dulu. Sebab itulah kita kena kembali semula, kena u-turn semula kepada ugamu. Walaupun kita berasa katanya, ihh, berat ugamu, ni bagi orang hak pasal teruk-teruklah semaya apa dok mabuk kaya sokmo dok meng fikir benar-benar pasal karuk-karuk klik klik klik klik kepada nian klik kepada ugamu semula, klik klik klik klik klik marilah kita pakat sedar semula pakat jadi orang soleh jadi orang berjuruh jadi orang baik akhir sekali dalam ayat ni fa akhazhumul azab lalu mereka ditimpa azab yang membinasakan sesungguhnya Peristiwa yang demikian mengandungi satu tanda yang membuktikan kekuasaan Allah. Ini Allah Ta'ala nak tunjuk kepada kita semua nak jadi bot rian alamka yang berlaku di dalam kesoh-kesoh yang disebut di dalam Kro'el dan dalam pada itu kebanyakan mereka tidak juga mahu berimbing. Allah, tak ada kawan. Manusia gama lebih daripada segera dunia manusia kafir atau muka dunia ini orang Islam tak ada ramal ni. Nah, saya tengok dalam berita seminggu lepas dah. Mansio aka jumlah manusia ha hidu atah muka dunia pada minggu lepaslah. Jumlah dia semua 8 bilion orang. Budo lahir di pertihat Filipina. Aku. tubeknya 8 bilion orang. Tu tak ada kira mati, beranak hari-hari dah. Janna ya, no, ayat katanya ya. Dia kira jumlah orang Malaysia atas dunia Ramah dah Pada pahlawan ni Tapi Berapa orang orang Islam ha, tu Sebab tu lah Kita jangan berasa Kecuk hati jangan berasa katanya oh, Kita sikit duduk atas dunia Tapi hak paling ramah sekali iaitu orang, orang apa? Orang Kristian Orang apa pasang semua tak kong Banyak atas muka dunia Lepas tu dia lah masuk dalam kelompok orang-orang Islam Orang pasang tak say tak say mana nak buat maksiat nak duduk pasal yang suka sebab tu learning jadi bebas berlaku minta maaf ya eh? masa sapar eh? learning dunia zaman-zaman learning seolah-olah katanya halal berlaku tino, tino menikah dengan tino jateh menikah dengan jateh ikut bebas berlaku bukan tino dengan jateh sikit-sikit lagi Allah Alam boleh jadi orang lagi buat uneh-uneh manusia boleh nikah dengan menateh sikit lagi hmm. kita akan boleh tengok akan boleh dengar kalau dia kita tak mati boleh ada otak manusia mikir katanya Aku duduk cok ke anjing ni Aku duduk kenip naa ke anjing ni Tak apa Pakai dicuk terbian bawa anjing Dicuk terbian Di naik terbian Kawan nak menikah Kau naik terbian tanya nak menikah dengan siapa Ha ni Hadut tepi kawan ni Kenapa? Anjing duduk jelek lidah <laughs> Jadi laki bini sikit lagi Wallahualam Dah lah ni bebas belakang dah Tengok Singapura perakad akhir pilih Ogoh yang penuh duduk dalam padang cayur sebab apa? sebab kajian eh, we bebas ya itunya boleh menikah belakor tino dengan tino jatah dengan jatah jatah dengan tino not gay, not lesbian, not apa Masya Allah bebas habislah dunia lah ni ke Europe, ke Amerika, ke mana kita tengok lamor ke dia bebas, telanya-telanya jadi benda you know, tak tata tak batas naik sika guling-guling, zina, not, not, not, not, not, not apa bebas Benda-benda pasal -benda ini, dia masuk lam, narak masuk di dalam klung, orang-orang Islam kita. Lepas tu tambah-tambah lagi, orang Islam pasal Lemuh-lemuh ime, nak turut dunia kata. Masya Allah, Habis. Kita tengok sikit lagi. Akhir sekali. Wa inna rabbaka lahu azizur rahim. Dan sesungguhnya Tuhanmu wahai Muhammad, dialah jua yang maha kuasa, lagi amat mengasihani. Allah. Dia ada ar-rahim tu lah yang kita boleh duduk bawah. Naungi Allah Ta'ala Ya duk kesia belah, duk rahmat lagi Kepada umat manusia Dan hamba-hambanya Itulah, Allah Alam Nah Kita sambung semula, kesoh baru pula Iaitunya puak luk, puak apa, saya memang jatah sama jatah wa wa Wassalamualaikum wasallam. warahmatullahi wabarakatuh